Nah teman-teman, ini adalah cuplikan sambungan dari F2D Channel mengenai Kaizen Park. Berikut ini adalah rumah contoh dari Kaizen Park. Nah teman-teman, selamat menyaksikan.